Ya, Kok, pesawatnya mau, mau. Eh, mau, mau. Pesawat nggak mau muncul. Pesawat mau muncul. Nasi soban takut kalau itu ikut tuh pencet kontrol di itunya. Ayo Ayo ya. jalan. Ayo siap, ya. siap, so, siap, Siap siap. Mitunya pakai mouse. pakai mouse. Aja oh, ya, kan, kan. nah, itu di ya, ya. bukan Masih, di tanah gitu <laughs> <bapak, itu bapak. laughs> Jalannya di Oke, siap kita bisa di zoom sih tapi nggak bisa di zoom tidak bisa Looo ya? masuk air lah <tuk> <Yeah>. Ya <Yeah>, keberatan keperat, <tuk> badan <tuk> Nyemplung Keberatan badan <tuk> <tuk> <tuk> Kita naik Rp. 737 Rp. nih Mantap <tuk> Jadi penumpang mbak <tuk> Ayo Ay, naik parco Ayo iya. aku ikut aku ikut <tuk> Bapak nanda jadi konilot Aku mau bisa menekar dulu Oke Mantap oh, ini, kesamping cengkih namanya apa tuh? Kemana bapak Orto ini mau ke per? Lo ini udah ada yang nyampe loh ini di map eh, yang merah tuh. Eh? Karena engine nya justru mereka aja. Benar benar. Udah pada nyampe tuh tiga orang. Ini namanya apasal -apasal apa salah nama Pak Arno? Namanya Warlock ya, apa nggak tahu Warlock? Ini kenceng banget. Aduh, ditabirin tuh. Pertunjukan pesawat terkahir. Kita berangkat, loh. kita take off. <laughs> wih terbang lagi itu kepilang taruh yang kepilang oke okay, oke okay. iyalah dia itu merah-merahnya kan pada kesana sih itu sih harus ngekepan saya pada pada penumpang iya eh tapi ini kok mana yang kemana yang lain ke arah arahnya kan. <tuk> ke Siprus loh. itu pada, pada... gue tahu pada mana kok ke Green Delphic Bukan ya, nah, salah ya. Pak Ari bagus aja. Kanan, ini kan Kayak ini kita kemana, kita? Kita ke ini kita ke Putri Ari sama Rio. Kok boleh bawa aing ke banyak tuh. Ya. <laughs> ada pesan mungir itu tadi pula. Yang ke patik, ya. pesat nah, <laughs> itu, pesan mungir. Lah itu bukan si presiden, si presiden layangan loh, Pak. Wah, wah, wah. Nah, hari itu bisa kentang banget lha Adik itu. Kalian di mana? Di banget di kenceng banget pesawatnya iya mana, di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, gunung, uh, gunung. <mam> <am> Eh itu oh, baga -baga. Aku, aku sini Yang Yang kamu ya. Oke, okay, kita mendarat. Oke. Okay. Oh, tiba-tiba muncul. Tiba -tiba muncul. Eh, tiba -tiba muncul. Mendarat. <tuk> iya. tunggu aku di sana. Wih. Oke, mantap. Woi mulus mhm. sekali seperti Ryan R seperti Pandatsa seperti Ryan R nih Ryan R Ryan R Ryan R Terus udah di itu Kita pakai pesawat yang cenceng Pak yang yang itu air yang panjang pesawatnya yang panjang Wui buset Turunnya gitu. Upain <laughs> gitu ya terus. freestyle. Oh ini ini ini kalian mau <laughs> naik dulu atau mau naik? Lagi ganti pesawat dulu nih kayaknya pada susah gara-gara enggak. lihat di Birografiti. Bisa kan Birografiti? Oke. Oh, masuknya di mana? Terminal so? 2, Terminal 1. Terminal Kuningan gitu kan. <laughs> oh oh ini iya bisa nih. Nah, kita naik sini. Ke terminal. Yeay. Yeah. Oh, oh. ayo parkir kita apa, ya? <laughs> aku bisa <laughs> <laughs> ya, ya, itu ya yang bisa kecil, misalnya kecil. Eh. kita mendarat ke. itu naik oh, oh. tuh ke gunung ini ini kita, temenu, bang, bang, bang, kita temenu, man. mana mana ini ya ini udah nunggu ini yang kecil yang kecil yang kecil oh ini ini ini ayo ini apa balon salju balon salju kalau udara darah tau ini ini air Oh bisa lihat interior aku lihat interior aja. Oh ini ada Iya. tangannya Kayak lagi tangannya di. Ini ini bisa loncat bisa loncat air Jangan, Ail, mati pak. nanti Bisa pak, bisa bisa Oke, <laughs> oke okay, okay. okay, coba Bisa sih bisa, tapi gak bisa perenangnya itu kan. loh hmm. Bisa jalan-jalan uh. di dalam Ini gak? Uh. Balang uh. uh. uh. <laughs> <Bisa, laughs> gak ini? Balang etek bisa ya? Gak bisa ya? Gak bisa bentar loh Oke Lu gak bisa <laughs> banyak belum? jalan-jalan <laughs> di atas <laughs> Dari dalam kapal kapalnya aku aku Bisa loh Bisa loh Bisa Aku mati <laughs> Aku mati Iya kah? Mati kenapa? Pois bisa jalan jauh dalam itu mati. Ah, ya, dah, gak usah duduk ya. Internasional. Ya. Mana? Bertahan Bang Ananda, saya akan jemput. Anjir, <laughs> di mana? <tuk> ini lagi jemput nih. Bensinnya cukup kok. Entar ku berangkat <tuk> ke tepian dulu. <tuk> Ngapain perlu berangkat ke tepian kalau bisa di air? Ya? Nah, Selimis. Nah, bisa kah? Bisa. Darah ku ke tepian <tuk> dulu. Kini, oh. Ini, Pak. Kenapa? Gitu. lah itu, pesawatnya siapa? Ini, yuk, oh, itu air uh, Ini, ini, ini, ini. Oh. Nah. naik kapal ini, ini, ya ini, ini. Ya? Eh, tinggal dikot, dikot, Ya, yang ayo ayo ayo bapak kalo yang kecil, kalo yang kecil, ini masih kosong loh ini dalamnya masih. Iya. Cukup tiga. nih. Tiga, lagi yang <laughs> <empat> orang. bisa masuk, Ada yang kecil, ada kecil. Di sampingnya Bapak kosong? depannya juga. Ya, Yuk naik di samping. <tuk> di, samping. di dalam, Ayo, dalam. Aku, ada dua lagi, dua yang koh, satu lagi aku yang aku lagi aku samping. <tuk> <tuk> di samping. Di samping. bisa mantap, mantap, mantap. sampingnya, halo sayapmu, Gila ini Oke, siap-siap. Oke, miring. Enggak, emang headingnya kayak gini. Daripada gini, melompang dan memakai apa? Simbel. Oh. buset muter. Ini pakai Wow, dari, sang sang ini gunung yang di papua itu apa namanya yang pilih, ada iya, saljunya itu tuh yang tertinggi di indonesia nunggunin, e papuan iya ay, ay, gunung gunung. Apa hmm. mana, kan bukan nunggunin apapun nunggunin, apapun nunggunin daerahnya <laughs> <laughs> iya oh iya jaya wijaya eh itu paling? iya <laughs> itu paling. <laughs> <Itu bayang> panung <kudari. laughs> pramugara ga ada pramugarnya. kapalnya <laughs> aja penuh gini ga bisa lewani ini kekecilan ini iya pramugarinya udah samping kan ada kita kan gitu. Lu <gir> coba di luar gitu. Iya. Di situ. Oh. iya oh. iya kayak ya. Okay, gara, pramu cari gara-gara gitu kan. Awas kalau sudah cukup kerannya. Lo lo kok kebelasan nanti. Lo lo. lo disalip. Lo Kok disalip? Jangan mau, jangan mau disalip. <gir> jangan mau disalip, <gir> gas lagi, gas <gir> <gir> lagi. <Lalu> Tapi masalahnya <gir> <gir> bukannya <lalu> di makarang ini kan ada gunung <gir> kok. <laughs> ya, ya, yeah, yeah. ya, random, <tose> <tose> <Sambil gini. ngupilannya tose> ya ya Ini ada nyata loh kayaknya <tose> oh, Iya, pak. Ada, ada, ada. Di dunia tanda Iya, Ini bandara nya ini, pak. <tose> iya. Iya. Bandara Gak ada yang ngarilah. ada bandara yang di Belum ada ya. Belum okay, ada Oke okay. Belum ada Belum ada Uangnya bau Iya <laughs> <laughs> <laughs> Ada sih Tapi punya kursus-kursus itu Kursus flight yang asli uh -oh. Oh. Bukan latihan Bukan latihan lagi Terbang warnaan Oke okay. Oke okay. Nanti udah besok saya Saya anjok deh Pake saya. Oke oke oke Fuck the day nanti Kamu Joe Samping lu ada auto-auto londong Mana? Samping <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Abol gitar dia Beli beli beli